Arek arek are Malang Arek Indonesia semua Hari ini setelah uh, Beberapa Bulan Enggak beberapa bulan sih Baru minggu-minggu kemarin Yang terakhir videoku tentang Ngobrol bareng-bareng Mas Anton Jed nah, Kali ini aku ketemu dengan Salah satu Orang Malang enggak sih ya malang, Nanti kita nanya-nanya Asli Malang atau enggak Terus kegiatannya apa sehari-hari? Aku tahu beliau itu dari uh, sebuah warung kopi kedua di daerah seputaran Universitas Negeri Malang. Dia ini negeri Malang. Oke, kita kenalan saja langsung sama Mas Sokran. Mas Sokran yang dengan itu yeah. siapa? Tolong diperkenalkan. Asli Malang, opo ora? Yeah. Lalu saya Sokran, lengkapnya Sokran Chandra Ori. saya asli Malang, tapi lahir di Malang Kabupaten, di Ngantang, satu kelahiran sama Mas Joni, gitu. Oh gitu, Jadi Mas, aku tertarik sama uh, Panjenengan ketika lihat Panjenengan itu uh, kamu ya, kamu dalam bahasa Jawa kromo, Panjenengan, oke. Okay kamu aja kamu Biar ya apa yo campur-campur saja cowok kon gitu raimu Korn, pasar buat kan, man raimu uh, ya. aku tertarik sama jenengan itu ketika jenengan menyanyikan sebuah lagu tentang pancasila yang tadi itu kenapa gitu uh, waktu itu kayaknya musik musik musik gerang gitu ya, ya, ya. dan aku beber beberapa kali baca jenengan sempat E, Gonta ganti personil band kontak ganti, ganti band Itu ya, kan? dengan ini kegiatannya apa ya. saya jawab dulu yang yang mana ini yang Pancasila. ya, Pak ya hmm. karena ketertarikan saya sama sama bidang apa namanya filsafat terutama eh, politik sama apa namanya ideologi-ideologi yang ada di yang berkembang di dunia terutama terus saya ngangkat ngangkat Pancasila karena itu yang yang sedang eh, apa namanya dipakai sama sama negara kita terus saya tertarik nah kebetulan angle-nya di Pancasila itu yang saya bikin lagu tentang Pancasila itu saya ngambil angle dari eh, fenomena yang eh, tiga tahun terakhir ini saya amati bahwa Pancasila itu hanya dijadikan atau dieksploitasi sebagai alat propaganda politik, didik titik gak podo sampai aku berarti kon gak Pancasila gitu loh. Ini tuduhan-tuduhan yang menurut saya e, terlalu prematur untuk me, me, menjat seseorang bahwa Lekon beda sampai pemerintah beda sama cita-citanya pemerintah maka kamu disebut anti Pancasila. Nah Saya ngambil angle dari situ. Bahwa sekarang Pancasila hanya hanya dijadikan sebagai slogan, dijadikan sebagai apa namanya, alat Tapi tidak diresapi sebagai cita-cita bangsa Menurut saya begitu, rhodok kemelindi ya omongannya <tidak>, Oke, okay. uh, judul lagunya apa sih Mas itu? Mas Aku the Five The, the, the five. five The Five Itu udah ada di, di Spotify? Di Youtube ada, Spotify ada, di warung-warung ada <tidak> Spotify, Youtube, semua platform digital jauh ada itu Oke okay, Rek, right. cek ya, cek e, Kamu harus dengerin lagu itu karena menurutku e, enak Menurutku enak dan berisi Biar kamu bisa ngerti, bisa berpikir sedikit lah gitu Apa sih Pancasila itu versi Mas Sokran? Mas e, berkecimpung di dunia musik berapa tahun? Kalau saya mencintai musik itu sudah, sudah dari kecil, karena ayah saya itu sekalipun nggak ngeband, dia itu tiap hari aktivitasnya bermusik, di rumah main gitar, terus dia berangkat kerja. Terus saya mulai belajar musik itu kelas 2 SMP, kelas 3 SMP mulai bermusik saya sampai sekarang. Mulai kelas 3 SMP itu saya main musik sampai sekarang. Terus kalau saya mulai band serius yang artinya ngeband yang secara profesional itu sejak 2013 sama teman-teman Sumber Kencono dulu yang terbentuknya juga di UM. Itu saya hampir kurang lebih 5 tahun terus di, di puncak karirnya Sumber Kencono itu saya memutuskan untuk keluar terus bikin band humping Pagrang tadi itu. Terus 2 tahun, sekarang saya Bikin proyek baru Kemarin September 2020 Saya rilis single pertama Saya konserkan di salah satu klub di Malang Nama bandnya Eternity Begitu Itu aktivitas saya, selain Saya ngopi Baca buku, sama diskusi-diskusi Begitu-begitu Aku mau nanya nih mas, hmm. musik di mata masokran, ya. musik di mata saya adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan sama saya, dan uh, anugerah itu saya implementasikan dalam bentuk kekaryaan. Itu buat saya, musik Tes -tes ya, saya. oke Mas. Uh, selama berkarya, itu kira-kira lagu apa yang mengenah banget bagi sebenarnya kalau dulu sama sama band sebelumnya yang sumber kencono itu itu bandnya bandnya ngepop orientasinya untuk memang entertain jualan orientasinya untuk me, apa namanya orientasinya untuk bisnis kalau secara kepuasan batin saya paling puas itu di di home pimpa karena eh uh, saya membuat humpinpa itu membentuk humpinpa bersama teman-teman itu didasari sama uh, istilahnya itu bukan band menurut saya itu adalah kendaraan ideologi saya gitu. Saya bisa mengeluarkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran saya karena saya nggak bisa nulis. Saya bikin musik, tapi itu uh, based on my ideologi. Gitu. Ya apa yang saya ketahui, apa yang saya pernah pelajari tentang Hal-hal yang sifatnya historis, filsafat, itu saya tuangkan lewat karya di Hompimpa. Itu yang membuat saya puas. Saya ingin menyampaikan sesuatu ke, di mana saya nggak punya ruang gitu loh. Misalkan nulis saya juga nggak bisa kan. Akhirnya saya bikin lagu yang temanya tentang hal-hal yang ideologis. Gitu. Oke Rek, nanti coba searching di internet, berarti panjenengan ini kan sudah pernah gabung di Sumber Kencono. Yeah. Terus di Humpimpa terus di yang Eternity. terakhir ini di Eternity. Eternity. Apa? Eternity. Eternity. iling ya Eternity. Eternity. Album yang terbaru apa eh, lagu yang terbaru Mas? Single terbaru di single terbaru. single terbaru di Eternity judulnya Never Give Up, terus nanti Februari akan di-launching single kedua. Di Februari pertengahan Judulnya masih rahasia masih rahasia Oke. dulu mas tadi kan anu ya tadi katanya di home itu eh, karyamu itu sangat mengin menginspirasi terus sangat sangat sampean banget gitu yeah, yeah. kan sangat sangat kendaraan idealisme yeah, yeah. gitu ya kenapa kok bubar dan membentuk yang baru Uh, ada beberapa aspek yang saya rasa nggak bisa dikompromi lagi. Uh, contohnya begini, mbak. Kalau misalkan uh, ini kan formatnya nge-band ya. Nge-band itu banyak aspek yang harus uh, di kalau dari ukuran saya ya. Aspek pertama ya aspek musikalitas tentunya. Terus aspek lain-lain uh, itu misalnya outfit, campaign, movement apa segala macem Nah. Di aspek dasar, itu aspek musikalitas, ada, ada di antara kami yang belum terpenuhi di situ. Terus ketika kami memberikan memberikan waktu atau ruang untuk belajar lebih dalam, untuk memenuhi aspek itu, e, ternyata belionya nggak bisa, oke stop aja. Akhirnya stop, dan saya masih belum ada kepikiran lagi untuk e, membentuk band yang serupa seperti itu. Dan itu sudah apa, rilis dua single di YouTube ada semua. Di apa namanya yang sebelumnya sudah kami persiapkan lima single, tapi akhirnya kita uh, sudah sempat rilis dua single. Ada momen di mana juga cukup membahagiakan saya. Itu diundang empat kali di Jerman sama dua kali di Australia, cuman akhirnya saya menolak. Bukan karena apa-apa, cuman karena kesiapan secara musikalitas kami belum siap. Saya rasa belum siap. Daripada nanti kita sudah berangkat ke sana, yang kalau yang dicap jelek itu bandnya saya, saya enggak masalah. Tapi kalau yang dicap, oh band Indonesia ini tiba pelek gini, nah itu saya enggak bisa, enggak bisa, saya jadi merasa bersalah nantinya. Mending saya keep dulu, terus di jangka waktu kita apa namanya, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, ternyata eh, dari dari teman-teman di pak merasa wis Cukup, gak usah, cukup ya Gitu Begitu Di Eternity ya. Di Eternity bareng siapa aja mas? Berapa personil? Ya? Lima Lima personil, saya gitaris, saya songwriter Terus ada Aan Drummer sekaligus produser Terus Latih Mas Latih itu ngebas Sekaligus juga menjadi vocal coach Terus Bimo, vokalis. Sama Adit pas Adit itu juga uh, anak opus Aan sama Adit ini anak opus Adit juga sebagai gitaris dua Begitu Menurut Mas nih perlu nggak sih idealis itu dalam belajar musik? Idealis dalam belajar musik? Mm -hmm. Ini nggak, nggak paham saya pertanyaannya Kan tadi ngomong tuh Humpimpa yeah. itu uh, kendaraan idealisku Terus kayaknya tuh Mas Sokran itu kan apa ya, diundang ke Jerman, diundang ke mana itu di skip dulu Karena Jenengan merasa bahwa musikalitasnya bandnya Jenengan belum siap yeah. Nah itu kan e, menurutku idealis juga gitu oh, yeah, yeah. Perlu nggak sih sebenarnya seorang pekerja seni itu punya idealis? Menurut, di mata Mas Okram ini ya, ya, ya. Kalau, kalau menurut saya juga Bukan masalah perlu dan tidak perlu Itu kayaknya sudah uh, genetikanya Seniman, idealisme itu Pasti melekat mm. Gak perlu ditanyain, perlu nggak, Perlu atau tidak, butuh atau tidak Saya pikir bukan ke sana pertanyaannya Tapi lebih kepada Itu sudah melekat memang mm. uh, Di perjalanannya Nanti bahwa ada kompromi-kompromi Tentang industri dan segala macam Itu nanti di, di di tengahnya nanti itu kompromi soal kompromi nanti misalkan saya nggak nggak mau main di depan pemerintah misalkan tapi karena ada kompromi-kompromi wis aku ya entah bagaimana lah kondisinya akhirnya bisa bisa jadi kita manggung di sana karena kompromi tertentu gitu loh nah bagi saya idealis idealis itu melekat loh. untuk untuk apa namanya dalam konteks seniman ya pasti itu punya pasti itu e, dosisnya Seberapa ya hari? itu tergantung masing-masing orangnya sih saya saya mengertinya begitu e, bagi pengalaman Mas buat are arek muda di luar sana langkah-langkah ya. yang harus dilakukan buat anak-anak muda di luar sana yang pengen berkarya atau pengen belajar musik Terutama kalau buat Mas keran ini kan udah musikiku is gitu hidupku ya, ya, ya. ya kan Memutuskan untuk seperti itu mengalami proses apa aja? Mengalami proses di nyinyiri orang-orang, kamu hidup dari sana itu bisa enggak terus Dinyiri-nyiri mertua Segala macem, tapi buat saya itu adalah keputusan Buat saya, tapi gak harus Teman-teman semuanya yang nonton ini Sama kayak saya e, Gak tahu ya Kalau saya itu memutuskan sesuatu Kalau belum sampai Tujuannya saya gak akan berhenti Makanya kemarin di, di band saya Sebelumnya sumber kencono itu Saya itu manggung gak manggung Masuk ke rekening saya itu 40 juta rupiah Di, di Apa? Royalti pertama itu saya langsung kata dulu ya, Rek, dengarkan ya. 40 juta di rekeningnya loh, ya, Rek partula. ya. Jangan nganggap remeh. Apa Mas, pekerja musisi ya. lo, ojo nganggap remeh musisi. Oke. Okay. Lanjut. Ya. Di di apa namanya rekening pertama itu, mm -hmm. itulah saya saya langsung memutuskan keluar. Di mana yang men, pada umumnya justru uh, yang saya lihat ketika musisi atau seniman yang mendapatkan income seperti itu kan justru malah harus harusnya bertahan gitu kan itu saya justru malah keluar karena saya sudah sudah merasa mendapatkan apa yang saya cari gitu oh ini tadi pak memperoleh ini tapi di saat saya keluar 2 tahun dua tahun berjalan saya sudah nggak menjadi anggota kan Royalty masih tetap masuk karena kebetulan lagu yang menghasilkan itu itu saya yang bikin. Otomatis secara secara regulasi saya yang punya masih punya hak di situ gitu. Nah itu yang pertama. Yang, yang kedua pilihan-pilihan terhadap hal seperti ini kalau eh, kalau seseorang nggak punya de determinasi yang kuat dalam memilih memutuskan sesuatu. Saya pikir ini di semua bidang. Aku misalnya kepengen jadi pe pegawai negeri. Aku kepengen jadi polisi. Aku pengen jadi apapun. Kalau nggak dikejar serius kan juga nggak dapet itu. Kebetulan saya orangnya Oh uh, kita uber terus, istri saya juga gitu loh Makanya saya anggap istri saya itu termasuk istri yang bodoh oh. gitu loh Soalnya mau sama saya loh Ini kan Rodok domu orangnya Oh iya. Nah. Oke okay. Mas aku Minta tolong dong mas dinyanyiin Lagu yang paling karyamu yang paling mengena Bagimu Kita dengar ya suaranya Gak jangan, klop. jangan, jangan. Loh, nggak klop, kalau musisi nggak nyanyi, mampir di sini? enggak nggak, ini apa namanya... Agak susah saya nyanyi itu, fales. Gitaran juga ala kadarnya. Saya malu sebenarnya, serius ini. Mending, mending saya disuruh... nyolong gorengan atau apalah daripada... I, grogi ini saya. Kalau lagu yang yang paling berkesan, hmm. saya itu di Sumber Kencona sudah dua album, di... Di mana home pimpa ada lima single di eternity itu sudah siap 10 10 lagu satu album. Kalau ditanya yang mana saya sudah lupa yang paling berkesan. Tapi yang paling membuat saya melekat sampai hari ini itu di lagu-lagunya sumber kencono yang album pertama. Karena di satu album itu semua singlenya itu real life itu lagu tercipta atas eh, apa namanya di latar belakangnya oleh istri saya. Itu bercerita tentang perjalanan hidup saya sama istri saya. Dan itu melekat sampai hari ini. Karena ya saya lihat tadi istri saya itu loh, kok gelem sampai aku kan sebuah kebodohan. Ya. Kalau saya kan pasti pinter ini ya. dia sampai mau kan berarti saya pinter. Ya, kalau dia mau sama saya itu yang kayaknya perlu berobat ya. Berarti anu? Uh, mayoritas karya-karyanya Mas Okran itu Inspirasinya dari proses perjalanan hidup sama istri Yang awal-awal dulu istri yang paling ini ya hmm. Karena saya melihat eh, hari ini kok gelem sampai aku ya Wah, Saya itu belajar belajar banyak ke cara berpikirnya istri saya Cara belajar, belajar banyak cara hidupnya dia Cara belajar cara dia mencintai saya Itu saya tangkap itu saya tuangkan dalam sebuah karya Itu yang pertama dan itu sudah jadi satu album, dan itu saya nulis lagu itu dengan sangat mudah Karena saya kan langsung berinteraksi langsung setiap hari sama istri saya tuh Terus kemudian beberapa hal yang saya tulis itu lagu-lagu tentang apa yang pernah saya pelajari Tentang sejarah, tentang psikologi, agama, tentang filsafat, tentang ini Itu saya tuangkan dalam lagu Ya, apa yang dekat sama saya gitu Gitu rencana kedepan nih Februari ini kan mau launching single. Bocoran sedikit mas. Kira-kira ceritanya tentang apa? Itu bercerita tentang uh, pertemanan sih. Pertemanan di mana nggak ternyata nggak modal percaya itu ternyata nggak cukup gitu. Bahwa ketika kita sudah percaya sepenuhnya sama seseorang dan kepercayaan itu ternyata malah dieksploitasi menjadi sesuatu yang sangat merugikan buat saya nah itu yang saya angkat ya pesan dari lagu itu menurut saya adalah berhati-hatilah dalam berteman gitu uh, peta musik di Malang ya. di mata masokran harus jujur mata. oh ya jujur pasti saya jujur ini Masuk saya ngomong ternyata. ngomong ini sudah berkali-kali diundang ke beberapa eh, oh iya. jadi uh, industri di Malang menurut saya masih kurang sehat saya punya rumusan teori tersendiri soal itu, barangkali teman-teman mau nambahi atau mau membantah, silakan, enggak apa-apa. Tapi saya punya teori tersendiri bahwa uh, industri musik itu dipegang oleh empat st stakeholder, Pak. Ya. Satu musisinya, dua uh, penonton, apresiator, kemudian 3 I.O., kemudian yang keempat itu vendor-vendor. Nah, menurut saya, keempat ini masih belum, belum sinergi. Misalkan gini, contohnya, uh, ada festival yang lumayan rutin di Malang waktu itu, saya menolak tiga kali, mbak. Yang pertama saya main di sana di uh, waktu sama Sumber kencana itu, yang keduanya saya menolak, ketiga saya menolak keempat menolak dan akhirnya saya menolak untuk festival itu karena dari stakeholder EO nya sama penyelenggaranya saya uh, apa namanya nggak cocok sama servisnya, mbak. Karena saya melihat kalau band Malang sendiri yang main servis dan treatmentnya itu koyo. Enggak nggak manusiawi menurut saya Menurut saya ini Enggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman ini sama Tapi kalau yang diundang itu Artis-artis atau band-band dari Jakarta misalkan oh, Servisnya luar biasa mbak oh, Itu membuat saya eh podos ini mana nih Satu, Dan Anda mengundang saya Untuk mengisi di acara Anda Apa bedanya sama yang dari Jakarta Ini sama aja Tapi secara treatment dan perlakuan itu sangat beda itu yang paling paling nggak sehat menurut saya uh, mas aku nanya nih mas aliran yang diusung nanti bareng uh, band yang baru baru berapa band sih mas kamu pak tiga band Satu itu sekarang. Enggak yang mulai karir oh, itu? Oh ya bisa dihitung kalau itu, kalau yang menginjak yang profesional itu enggak tiga, hmm. saya sebutnya tiga hmm. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ya ganti-ganti ya proses anu lah proses pencarian, pencarian, jadi diri gitu hmm. Kalau ini tiga, yang sekarang yang saya jalani serius ya satu hmm. Itu jenis musik apa mas? Sebenarnya kalau dari kacamata industri masih belum bisa disebut nama nama gendrenya apa, tapi kalau saya dan teman-teman saya dan teman-teman sama sesama personil aja masih debatable, Pak. Kalau saya nyebutnya rock EDM. Tapi sejatinya apa saya saya sendiri juga masih belum tahu. Banyak belum lihat ya yang Eternity itu? Iya, yang Eternity aku belum ya lihat, makanya penasaran. Barangkali Mbak bisa bisa mengklasifikasikan ini gendrenya ini gitu loh. Itu membantu saya juga itu nanti. Uh, harapan kedepannya dalam dunia musikmu ini harapan kedepan saya kalau saya di musik enggak berharap apa-apa ya saya jalan aja di musiknya justru malah berharap negara ini berubah gitu ya biar nggak gini-gini aja selain musisinya profesi musisi sejahtera profesi apapun yang ada di Indonesia ini diakui sejahtera makmur karena saya saya masih berpegang teguh pada e, amanah konstitusi yang diamanakan sama pemerintah atas dua hal. Cuma dua hal. Mencerdaskan, satu mencerdaskan kehidupan bangsa, sama dua memajukan kesejahteraan umum. Cuma itu, ini aja, wes. Harapan saya cuma dua ini. Amanah konstitusi di, dijalankan serius sama pemerintah. Kalau ini, ini beres kan profesi di segala bidang pasti juga oke gitu, Pak. Iya, Pak, Pak. Oh iya, oh. aku sampai melongo loh ya Ternyata harapannya sejauh itu Enggak itu harapan sederhana Sangat sederhana itu harapannya Karena kan itu juga sudah tertuang dalam undang-undang uh, uh -huh. Amanah konstitusi kan uh -huh. juga uh -huh. itu uh -huh. Tapi sampai sejauh ini kecerdasan kehidupan bangsa nggak merata uh -huh. Kesejahteraan umum juga kese Disparitas ekonomi di Indonesia juga sangat besar uh -huh. itu, itu Ini namanya pemerintah nggak amanah sama konstitusi uh -huh. gitu loh kan nah, harapannya sangat sederhana sekali. Sangat sederhana tapi perlu proses kunjung. Si ya harusnya harusnya ha, ha, ketika ini. proklamasi itu dikumandangkan ya. sama bung karno pada saat itu juga itu sudah harusnya berlangsung mbak. Oke, ha, ha. Kok sampai sekarang gini berapa tahun? Iya. Berapa tahun merdeka, berapa tahun oh, gak karu-karuan ini Malah agama sing jadi komoditas politik. Termasuk pancasila, wong sing beda didik dianggap anti pancasila, wong beragama rodok berikut titik diharani intoleran, radikal, waduh ini kok aneh-aneh mending kamu fokus ke kecerdasan kehidupan bangsa sama kesejahteraan umum lah ya weh timbangani bahasnya nggak nggak gitu loh, maksud saya itu gitu ya padahal ini tadi pertanyaanku yang terakhir, paling aku pengen pertanyaan lagi oh boleh boleh boleh di mata Samean ya sebagai ya. pekerja seni, kondisi Covid ini berpengaruh nggak sih? berpengaruh ke semua aspek ya tapi berpengaruh kepada tingkat psikologis dan mental mungkin untuk beberapa kalangan, iya. Kemarin saya diwawancarai di salah satu radio di Malang. Teman saya, vokalis saya bilang bahwa eh, secara ekonomi pandemi ini sangat berpengaruh. Yang dulunya, dia ini kayaknya curhat, si vokalis ini. Dulunya ekonomi stabil, terus peningkatan dan segala macam. Begitu COVID, ekonomi sangat melemah. Terus saya nambahin. Uh, kalau misalkan si vokali saya ini ekonominya terpengaruh oleh Covid Kalau saya beda Kalau saya justru sebelum ada pandemi, ekonomi saya sudah lemah Jadi ya nggak pengaruh mbak Mau ada pandemi mau ada, nggak ada Ya ekonomi saya tetap ya gini-gini aja masih sangat lemah Artinya yang saya nggak ini uh, sekolah, anak-anak saya sekolahnya jadi online, online. Yang saya bingung itu, ya kebetulan di rumah ada ini mbak, apa, wifi. Uh, uh. Kalau orang-orang tua yang nggak punya wifi, terus itu HP aja masih Nokia 3315, uh. ya, ini gimanaan kasihan. Terus terus apa, uh, apa, kontribusinya pemerintah dengan ketiadaan dan keterbatasan masyarakat yang kayak gitu kan, kasihan gitu loh. ya apa menurut <laughs> Itu tadi uh, kondisi pada saat ini menurut para pekerja seni, khusus, iya, iya. khususnya Mas Sokran. Uh, Rutam Nus, Mas. sami, sami Imas, Imas. Matur sangat, odop, sudah odop. bisa ngobrol bareng Mas Sokran yang menginspirasi. Nanti uh, ditunggu singlenya Februari. Okay. Kalau lonceng-lonceng ngomong Mas ya. Oh iya. Nanti, kemarin saya sudah ngomong Mas Zamzam hmm. untuk hadir di sana dan saya sangat berharap jika mbaknya tidak ada halangan iya, saya sangat harapkan rencananya ada di gedung bioskop mbak dan masih suasana COVID ya. kemarin September juga suasana Covid. venue nya itu sebelum hari H itu digerbek polisi terus saya bikin konser di situ ke Alhamdulillah lancar konsernya sangat privat yang saya undang cuman cuma teman-teman media wartawan sama kolega-kolega terdekat aja nggak sampai ngundang yang banyak semoga di Launching single kedua kami lancar seperti yang kemarin amin, amin. Terima kasih Aturkan sangat Mas Sami-sami Semoga obrolan kita bareng Mas Soekran kali ini bisa kalian ambil Kayaknya positif semua deh, oke? Okay? Jangan sampai bilang Tapi kalau Covid harusnya negatif semua Tapi yeah. itu tadi positif, ya apa Pikiran Dewi ya Ciao, Assalamualaikum